Persiksaan darah umum kami datang untuk mendukungmu. Bangkitlah, macan putihku! Kan ku dukung sampai di Gaza. sikap ke kami yakin kamu berprestasi kami selalu ada di sini Setia dukung persik sampai juara, karena persik selalu beda. Kamu berprestasi, kami selalu ada di sini, mendukungmu sampai Tuhan nanti. Kami janji bakal setia. Karena persik selalu di dada, kan ku bela selama lamanya. Karena persik selalu di dada.